Oke okay, ternyata pulangnya kehujanan, ya. lihat hujannya deras banget, kita ada di tengah hutan masih ya, setelah habis mancing kita banget kita mau pulang ya, soalnya hujan. Oke okay, teman-teman, hujan, kenceng banget hujannya banget kita main di hutan hujanan hutan teman oke hujannya semakin kencang kita dari tengah hutan kita ke tengah hutan teman lihat wow keren banget cuacanya sungguh luar biasa banget teman kita pulang hujan oke lihat di sebelah saya itu ada bukitan. Biasa saya ngonten ke sebelah situ, teman-teman. Oke. Okay. Seru dan luar biasa banget. Oke, okay, teman-teman. Biasanya di balik-balik semak biasanya itu ada ular ataupun biawak, teman-teman. Apalagi sekarang lagi hujan ya, apalagi sekarang lagi hujan Hujanan Soalnya kalau misalkan musim hujan di hutan ini sangat berbahaya banget Lihat Airnya semakin tinggi nanti kalau lama itu akan banjir Kita akan coba cari jalur jangan di area sini Karena ini berbahaya banget teman. Oke okay, yuk, lanjut makin besar banget, dan baju saya basah semua, dan sini juga semakin gelap, kita harus buru-buru pulang, kita pulangnya ke hujanan lanjut ternyata petualangan itu nggak harus uh, yang ekstrim-ekstrim nggak harus panas-panas uh, ternyata hujan-hujanan juga seru teman-teman, jadi petualang itu gimana pun cuacanya kita terus tetap berpetualang seperti ini, lihat, hujannya cukup besar banget tapi kita sambil seru-seruan, sambil pulang, luar biasa banget. Oke, lihat, airnya hitam, airnya uh, turun banget, semakin lama semakin banjir. Karena biasanya di sini suka longsor dan sangat berbahaya, teman-teman. Oke, lihat, uh, di depan tuh, lihat, di depannya semakin banjir, semakin naik. hanyut. Tren. Saya terjebak, ini harus nyebrang ke sebelah sana, teman, teman Sebentar lagi nih bisa banjir sampai atas itu ya. Saya juga akan tenggelam kalau di sini kita harus coba-coba cepat cari jalur, teman-teman.